Halo guys, bagaimana kabarmu hari ini? Baik, semoga dalam keadaan sehat, bugar dan selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rasa takut. Nah kalian tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini ya. Baik, mari kita ulas. Guys, pernah nggak kamu melihat atau merasakan secara pribadi ada sebuah kejadian yang sangat tidak diundangi tiba-tiba datang tanpa informasi dan persiapan sedikit pun? Nah, jika hal tersebut tiba-tiba datang Pastilah akan membuat jantung itu drop Pikiran kacau, nafas tegak, nafas tidak beraturan, Seolah-olah keadaan otomatis jadi kacau Tenang guys, kita akan mencari tahu Bagaimana ini bisa terjadi, oleh karena apa Dan kita berusaha untuk memahami hal ini Kali aja tahu ada pembelajaran yang sangat penting dari permasalahan ya Oke, pertama kita ketahui terlebih dahulu permasalahannya Apakah permasalahannya berada dalam kendali kita atau di luar kita? Lalu, gunakan kesadaran agar mampu memberikan respon yang baik atas permasalahan tersebut. Guys, tidak ada yang baru di dunia ini. Semua yang terjadi pada diri kita pernah terjadi pada orang lain atau sebaliknya. Jadi, tidak perlu hal berlebihan untuk menanggapi. Begini guys, keberanian tanpa dasar menyebabkan kekeliruan atau kesalahan perilaku menghasilkan masalah atau risiko. Terjadi karena kurang jelasnya informasi Analisis dari aktivitas tersebut Terburu-buru dalam menanggung langkah Sehingga efek buruk yang dialami Tidak terkonsep dalam keberaniannya Biasanya mengandalkan emosi Semangat atau semangat guru Untuk mengambil sebuah tindakan Alhasil berjalan waktu Faktor risiko bicara Tiba-tiba jadi takut, kebingungan cari jalannya sendiri Seolah-olah kehilangan diri sendiri Ketakutan, khawatir, bahkan putus asa Nah, keadaan seperti ini mengakibatkan penurunan performa, kerusakan pikiran, penurunan jiwa atau mental Dan berdampak sangat buruk tergantung dari kelemahan fisik dan mental masing-masing Maksud hati mengejar keberhasilan malah berakhir kehancuran Ya lupa, ia sudah berhasil membuat kehancuran sendiri Saya paham apa yang sebenarnya mereka cari, namun pencahariannya salah alamat Contoh seperti ini banyak untuk dipelajari, tapi bukan untuk ditiru Orang yang memiliki jiwa dan mental yang lemah pasti akan terangsang untuk segera sukses. Mereka tidak sadar rangsangan tersebut membawa mereka untuk meniru contoh tersebut. Guys, kamu punya kan? Sadari, ada ilmu pemahaman ini. Dia tetap tumbuh sekalipun di tempat yang terhimpit. Bahkan, banyak orang yang sukses berhasil menerapkan ini. Mereka lahir dari kalangan keluarga miskin di sebuah filosof, namun dia memiliki rasa keberanian dan pembelajaran dari faktor lingkungan Sehingga ia tetap tumbuh, tumbuh, dan tumbuh Bagaikan pohon kecil menjadi pohon terbesar Nah, hal ini mengajarkan kita tentang sebuah ambisi Tentang keberhasilan Dengan kata lain, dasar kesuksesan berasal dari diri sendiri Kesuksesan tanpa pemahaman menghadirkan rasa takut, khawatir, dan kecewa Ilmu alam mengajarkan kita untuk kuat bukan berkeinginan Rasa takut datang dari segala jenis keinginan. Hidup ini bukan tentang mengisi keinginan, tapi apa yang layak untuk Anda. Oke okay guys, saya Creative Humanity. Semoga bisa dipahami dan semoga terjadi perubahan dalam hidup. Terima kasih.